Oke, gurami bakar coba ya, pakai kompor gas. Cobainnya ditaruh di atas kompor gas. Kita keringkan sampai bumbunya meresap, ya sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng wajib komen dan subscribe okay. kita pakai kentang oh, kita pakai ani keteun sama cabe oke okay.